Karena hanya dengan ditulis, ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan, mundobit. Itu terus tidak nulis, enggak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fikhul fiqhulles bin saat. Alles afqahu min malik. Dawa Imam Shafi, ales Al afqahu min malik. Illa anna ashabahu da'ya'uhu, bata Imam Shafi. Les.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 kemudian Sofyan bin Unayana. nah ini semua gurunya Imam Malik Sofyan Asauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentaduin, membukukan akan seperti itu karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sama masih ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir seperti yang dikatakan Bursa Rasid tadi Bahamun itu putra bazi bir, Tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli qur'ani Said alami Sehingga Habib Salim as itu punya karangan ya tentang tafsir Namanya An-Nafahad Al Al-Kharamiyah atau Al-Fawaid As-Syatiriyah gadah kita, base, sekitar dua jilid Bahamun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir Fi ulumil quran Fi ulumit Tafsir Rian ngajar seminggu dua kali di MGS. Ini Pak Sukron ini gitu, termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali? Julang permuka? Seminggu dua kali. Eh, saya Seminggu dua kali. Hatam. Hatam. Tak kok hatam. Gak. Jujur itu baik. Jadi Jujur itu baik nah, barokahnya mudahuan? saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudahuan ya kayak khwarid itu, khwarid itu orang yang ibadahnya khusyuk tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat sampai Nabi ngintikan kan hadil ummah al-khwarid syarruhol khalqi wal khaliqoh orang khwarid itu buruk-buruknya makhluk ini kak, sabda Rasulullah s.a.w. karena orang khwarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri Bukan dengan pikiran sing mudahwan musalsal ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam Saya beri contoh yang paling gampang Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong jawa ke dunia kaul, kaul itu semangat tawaf Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawfu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat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 Nabi yang saat itu ya Nabi yang saat itu Tawaf secara berkendara itu afdhulu afdhulu mungkin di al latin sampai ilama ala nihayatallah daripada yang Tawaf masyian karena yang Tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajri biqadrit tapi itu punya resiko fekeh jangka panjang andai kan Nabi ikut Tawaf jalan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 ketika Mbah Mun ngeresak Nogus Yassin jadi wakil gubernur juga banyak Gus Rosid ini Gus Subab Gersol jadi DPR RI Gus Kamil ya ketua DPR Rembang itu maka menjadi fakir bahwa ulama itu tidak harus berhadapan dengan negara buktinya orang sekali berbahmun, Putrane diminta disuruh mengkhidmai negara sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan bukan masalah menangkal, coba kalau itu tidak ada rawinya Paling boleh gaji, paling boleh duit Itu kan ruwet Itu tafsiran khoharib Jadi loh Saya itu punya sanat mutasil Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid Beliau juga guru saya, Gus Yubab Semuanya Itu ketika beliau menolak itu bangun maksa Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari dan Mbah akhirnya sampai juga harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia Bahwa Indonesia enggak perlu dipertentangkan antara ulama dan Umar Nah, itu harus terus Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos Chaos itu ya, chaos lah nuruhara. Kalau guruhara terjadi, Safkut Dima, Pengaliran darah Yang dosa kita Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita Saya tidak pernah bilang saya ke kita Semua santrinya levelnya sama Karena sama-sama dengar Bidani lalih mbak ileng paham sama ada Tidak paham gitu. Sebetulnya saya ingin bilang saya Karena saya berkali-kali Khosoni bidalika sehuna Tapi kita Kita semua samalah. sama lah Sama-sama mutawatir sama Fikhus husyasa Atau Fikhul imamah Atau Fikhul khilafah Terserahlah bahasa sambil ya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 Ada yang Nabi yang seumur-umur itu jabat, kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya seribu. <SILENCIO> itu empat saja masalah gitu. Ya. Si Tok wajah sekutu pegatan, rai-rai ya. nggak meyakinkan, satu saja sudah. Tapi itu saya loh. Jadi, sampai Allah nurunkan ayat, Am-Yahsudu nana sa'alama'ata kumu'wawumin, فَقَدْ Ibrahim jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat ini ku alu ibrahim ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi وَأَتَيْنَاهُم مُلْكَنْ humulkan ketika Mbah Hashim di Putra Wahid jabat, dulu Mbah Wahab habhasku dia anak Gus Wahib juga jabat Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di PRRI Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan. Urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara negara. Makanya ketika Mbah Mun hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah. Itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Bab, ada Gus Najih, ada Gus Tamil ada semua lah. itu mereka itu kelihatan apa ya, masih gak sadar kalau abahnya wafat kelihatan seneng senengnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbak ke sambil beliau-beliau ini cerita Mbak Muntuk cerita gini aku nak mati Jumat berarti aku wali nak mati selasa, aku wong alim jadi berarti, berarti beliau itu milih jadi orang alim jadi dia relay. Terus ada beberapa apa ya uang, lah atau apa, kata beliau, sama Gus Ibab bilang ke Gus Ibab, Iya, gue nak teko, belek, nah, no, rata keo, bagi, anak-anak. Jadi semua dipersiapkan, begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kabundut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus mencari wayat, dan itu menjadi fakih besar. tidak boleh kamu pakai fakih khawarit. Kiai kok jabat, Kiai kok kedunya. Misalnya orang Kiai uang sholeh orang-orang kedunya. Berarti gini, uang sholat buru-e uang rasolat kue itu. Wong sholat buru wong orang orang sholat. Mereka yang sholat gua konmarat. Jadi tidak fakih, cuma fakih khawarit. Fokus yang benar macam macam, narai semua aja jerone, macam judule.